halo brai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di channel Yap, yep. e, kali ini saya akan berbagi tips informasi seputar e, manfaat kartu dari Indonesia di luar negeri kartu dari Indonesia yang di luar negeri adalah yang di Taiwan khususnya kartu Telkomsel 2 in one. Kenapa kartu ini sangat-sangat direkomendasikan buat warga Indonesia, khususnya buat kartu TKI ya? Di sini manfaatnya itu banyak banget baik Oke, saya kasih tahu yang pertama ya. Yang pertama kartu Telkom ini, Telkomsel ini yang dari Indonesia memudahkan kita untuk berkomunikasi ke, di jangkauan yang mungkin dari rumah itu susah ini internetnya ya jadi di sini kita bisa menggunakan nomor telepon Indonesia yang digunakan di Taiwan nah di sini manfaatnya juga buat kita yang di Taiwan yang di luar negeri ada nomor Taiwan juga ini berada di kartu Telkomsel ini memberi fasilitas kita dengan dua nomor yang satu nomor Taiwan dan yang, dan yang satu lagi nomor Indonesia di sini, misalkan kita em, di luar negeri atau yang di Indonesia tidak mempunyai internet, kita bisa berkontak atau saling berkomunikasi dengan nomor yang eh, ini, yang nomor Indonesia. Jadi, di sini manfaatnya banyak banget. Misalkan eh, kita itu, eh, misalkan di rumah ada eh, hajat atau apalah gitu ya. Karena tidak memungkinkan menggunakan internet, tapi menggunakan nomor telepon biasa atau pulsa prabayar maka yang digunakan itu biasanya harus dengan nomor yang biasa. Jadi buat teman-teman, sebaiknya sih pakailah manfaat ini. Karena apa? Kita kan di luar negeri tidak mungkin kan akan memakai nomor luar negeri di Indonesia. Terus kita difasilitasi atau diberi Kemudahan, kartu Indonesia di luar negeri bisa aktif tanpa roaming nah, kemudian lagi kita pakai bright. Di sini ada yang namanya pulsa kangen oke, pulsa kangen ini saya kasih tahu sedikit pulsa kangen ini maksudnya itu kalau yang dari Indonesia nelpon ke kita yang di Taiwan, maka yang akan berkurang pulsa kangennya ini, ini gratis dari langsung dari telkomsel ya, saat pertama belilah dan dari Indonesia pun berbayarnya sama tidak beda jauh dari saat Indonesia ke Indonesia saat telepon dari Indonesia ke luar negeri tetapi beda kalau dari luar negeri eh, ke Indonesia mungkin agak berbeda sedikit lah, sedikit mahal ya dan keterangan dari internet volume TW di sini adalah internet buat Uh, yang berisi kuota kuota berapa giga gitu ya misalkan ada satu giga 2 giga di sini maka akan tercantum terus un unlimited internet unlimited TW di sini adalah juga sama tapi di sini yang unlimited itu biasanya per bulan bukan yang giga gigaan ya ada juga sih ada ada yang berapa berapa gitu Terus poin Januari. Nah poin ini setiap kali kita mengisi pulsa yang NT ini maka kita akan mendapatkan poin. Setiap kali kita mengisi pulsa NT itu akan mendapatkan poin di sini dan manfaatnya poin ini juga berhadiah berapa ini di sini ada eh, hadiahnya Jadi poinnya itu bisa ditukar di sini, baik. Kalau kita beruntung, kita bisa mendapatkan grand prize Yamaha Mio dan emas ataupun handphone. E, kalau nggak salah, waktu itu aku pernah melihat juga, baik, e, seorang ibu-ibu. Kalau nggak salah, dari Indramayu juga sih, dari Indramayu, ya. Dari Indramayu mendapatkan sebuah grand prize beda motor di Taiwan. Dan dari Telkomsel sendiri langsung memaketkan ke Indonesia. Terus, bagaimana secara pembeliannya? Pembeliannya sangat mudah banget, guys. di sini, berarti. Oke, saya kasih tahu ya di sini, kan ada isi ulang Astro di Taiwan. Si ulang kartu Astro In One melalui 1085N High Life di seluruh Taiwan, di seluruh Taiwan, guys. Jadi, kita tidak usah bingung-bingung ya, buat temen-temen beli voucher yang kartu biasa untuk barang repot kita pakai gunakan apa gunakan aplikasi ini aja. Jadi cara pembeliannya sangat mudah, baik. Ini ada ada tata cara cara pembelian pulsa dari nomor terpenggas so SMS ke program, program, nomor Jadi lebih baik seperti yang saya gunakan aja aja seperti ini. Kita di sini kan udah diberi eh apa? situs untuk pembelian pulsa. Kita klik aja pembelian di sini. Di sini ada pulsa ada internet dan ada paket internet. Misalkan kita beli pulsa. Kita klik aja yang pulsa di sini. Nah, misalkan kita beli pulsa di FamilyMart atau di HiLife atau 7-Eleven. Kita klik aja. 7-Eleven misalkan kita ada di 7-Eleven. Terus pulsa mau yang berapa? NT. Nah, di sini ada pilihannya 300, 500, 900, 1.200 dan 1.500. Tinggal pilih. Misalkan saya seperti ini kan pilih yang eh 300 saja 300 jika sudah maka kita pencet tombol merah ini pesan e-voucher maka nanti otomatis akan ada voucher ada kodenya di sini. ini yang diketik saya pencet Oke saya tes ya lalu lanjutkan tunggu ya Nah jadi ini adalah kode voucher pembelian Bursa enter 300 maka kode ini akan eh, ada di sini nah pembayarannya sangat mudah banget like. kita tinggal klik kodenya maka akan keluar barcode seperti ini Satu sudah keluar barcode kita tinggal sodorkan ke ini aja ke kasir, maka akan di scan oleh scanner -scan barcode nya ya maka disitu akan otomatis keluar harga seperti yang di sini 300 pembayarannya jika sudah maka kita akan mendapatkan pesan pesan langsung di sini masuknya Brad. di kotak pesan di sini ya masuknya akan masuk di sini nah bagaimana sih cara mendapatkan aplikasinya nah buat temen-temen yang belum mendapatkan aplikasinya atau tidak tahu bisa download aja di Google Play di Google Play Store ya ataupun di link deskripsi di bawah ini ada di YouTube ini aja ya dan disini cara pembelian paket internet Oke okay, saya kasih tahu untuk pembelian paket internet di sini ada beberapa ada berapa pilihan ada empat pilihan kalau misalnya. ya ada empat pilihan yang pertama internet unlimited 30 hari seharga rp NT dan yang kedua Internet unlimited 90 hari, seharga 199 NT, dan yang ketiga, internet 2 GB NT seharga 300. Dan untuk yang 1 GB sini seharga 180 NT. Nah, di sini juga bisa membeli eh, kuota internet untuk di Indonesia Braille Bagaimana sih caranya? Kita klik aja di sini yang Indonesia, ini kan Taiwan. Dan yang ini Indonesia. Nah, untuk yang Indonesia di sini hanya diberikan satu e, jenis saja, 1 giga untuk 30 hari seharga tiga puluh Ini uang Indonesia. Untuk yang di Indonesia right? Dan cara pembeliannya sama seperti tadi, seperti yang di sini. E, yang pembelian pusat di sini, pilih nama toko untuk kita bayar, terus pilih usahanya, maka lalu maka akan men, e, ada tampilan ini ya. Kita pesan e seperti itu. Terus di sini buat teman-teman yang misalkan e, pengen bertanya lebih lanjut atau ingin chatting atau ingin talk dengan Astro Inon di Taiwan. Bisa kontak aja di line messenger atau di email langsung atau di facebook. Nah, ternyata kan hampir 99% kita menggunakan facebook ya di seluruh dunia lah. Gunakan messenger facebook saja. Dan di sini di luar negeri ini di tempat kita bekerja di sini eh, yang sudah saya rasakan itu fast response. Keluhan kita selalu dijawab dengan cepat. Jadi Kartu ini benar-benar mempermudah buat kita dan benar-benar meringankan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain Contohnya ya seperti keluarga lah gitu ya Sangat mudah dan sangat bermanfaat banget nih kartu Indonesia Kenapa kita direkomendasikan harus memakai kartu Indonesia? Karena begini, meraih Saran saya sih, kenapa harus mengganti kartu Indonesia? Karena <tuh> Kita kan orang Indonesia dan gak selamanya kita di luar negeri, ya enggak Di sini kita sebagai orang Indonesia juga harus mempunyai ibaratnya kontak yang ya bisa dibilang permanen lah, biar orang orang-orang tahu atau saudara kita tahu, biar nggak ganti nomor itu kita bisa tahu karena jarak kita kan jauh gitu ya, dari Indonesia ke luar negeri. Gitu. Nah di sini kita itu bisa memanfa memanfaatkan kartu ini supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik dari Indonesia ke luar negeri. Dan kenapa tadi kan aku bilang kenapa harus pakai kartu Indonesia? Yang pertama kita di sini itu bekerja dan nggak selamanya kita di di luar negeri dan suatu saat kita pasti akan pulang ke tanah air kita. Nah disitu <tuh> saat kita mau pulang otomatis kita kan harus menggunakan kartu Indonesia tuh. Ya nggak? nggak pakai kartu luar negeri lagi karena kalau pakai kartu kartu luar negeri otomatis bedakan pernah bisa aktif meskipun aktif otomatis terkena roaming dengan budget pembayaran kota pulsanya itu sangat besar dari kartu luar negeri yang berada di luar negeri di negara Indonesia lalu buat komunikasi buat apa buat komunikasi keluar negeri kembali wow oh, itu saya rasa sih 90% enggak akan bisa ya karena berbeda server dari Indonesia ke luar negeri dari iya dimana? dari luar negeri di Indonesia digunakan ke luar negeri dan bisa terkecuali dari Indonesia yang sudah join dari Indonesia ke luar negeri seperti Telkomsel ini bisa digunakan di beberapa negara ya ya seperti Taiwan ini Nah, jadi seperti itu aja, bro. Ya. Manfaatnya dari kartu ini pokoknya sangat manfaat banget ya. Buat teman-teman saya sarankan lebih baik sih bagus gunakan kartu Indonesia yang tuh in ini karena ada kartu Indonesia dan kartu Taiwannya. Kenapa sih eh, harus pakai gini? Karena manfaatnya banyak banget. Jadi kita nggak perlu bolak-balik beli kartu, cukup satu kartu ini kita bisa lihat masa aktifnya, dan tidak perlu repot-repot, tinggal klik aplikasinya, maka akan tahu, akan ketahuan masa aktif dan masa luar saya, sebelum pada saya oke, semoga bermanfaat, tips dari Vokablan Pone, salam santun dan salam Indonesia